Menurut buku Babad Pasek Mahagotra Pasek Sanak Sabteresi yang disusun oleh Mangku Gede Ketut Subandi, istilah Pasak pada awalnya dipakai oleh orang-orang baliaga sebagai gelar atau jati diri seorang pemimpin. Mula-mula gelar itu disematkan untuk seseorang yang berstatus sebagai pimpinan di lembaga pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, gelar Pasek juga dipakai oleh setiap pimpinan di berbagai bidang sehingga kemudian dikenal sebutan Pasek Bali, Pasek Mule, Pasek Sukaluwe, Pasek Sukawana, dan lain-lain. Pada zaman Empu Driakah atau Empu Kamareka, Empu Semeru memberi wewenang kepada Empu Kamareka untuk menggunakan sebutan Pasek Kayu Selam. Sesudah keturunan Sabteresi tiba di Bali dan menjadi pimpinan, baik di lembaga pemerintahan maupun di bidang agama dan lain sebagainya, mereka mengikuti tradisi yang sudah berlaku di Bali. Maka dari itu, setiap keturunan Sabteresi yang menjadi pimpinan di berbagai bidang memakai gelar paset, yang kemudian secara tradisional juga dipakai sebagai jati diri keturunan. Sejak saat itulah keturunan sabtersi disebut pasek, walaupun yang bersangkutan tidak menduduki jabatan pimpinan di masyarakat. Di Bali, jati diri pasek tidak saja dipakai oleh keturunan sabtersi, tetapi juga disandang oleh warga lain yang menduduki jabatan pimpinan. Contohnya, warga pulesari yang menduduki jabatan disebut pasek pulesari. Mereka adalah keturunan Dalam Tarukan, sama halnya dengan Sekar Bebandem, Balangan, Belayu, dan Dangin yang peguyubannya bernama Paragotro Sentana Dalam Tarukan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, sebelumnya harus diketahui dulu arti kata pasak itu sendiri. Berdasarkan etimologi, kata pasak tergolong bahasa asli Nusantara. Pasek dalam bahasa Indonesia sama dengan kata pasak, yakni benar sejenis paku atau baji yang fungsinya untuk mengukuhkan atau menguatkan bangunan atau semacamnya. Di beberapa tempat di Bali, kata Pasek dalam bahasa Melayu lazim disebut pemaji atau lait yang memiliki fungsi yang sama. Dalam arti kiasan, kata pasak dipergunakan dalam rangkaian kata pasak negeri. Menurut para ahli bahasa seperti W.J.S. Purwadar minta dan Sultan Muhjain, kata pasak negeri diartikan orang besar yang menjadi dasar keteguhan negeri, tempat orang minta nasihat dan sebagainya. Dari uraian tersebut, dapat dipastikan bahwa kata Pasek atau pasak adalah nama jabatan fungsional. Dengan demikian, kata Pasek di Bali adalah suatu jabatan fungsional pula yang pernah ada pada suatu zaman dalam perjalanan sejarah Pulau Bali. Maka dari itu dapat dipastikan bahwa leluhur warga Pasek di Bali pernah memegang jabatan, baik di dalam pemerintahan maupun di lembaga agama. Dalam bukunya berjudul Sejarah Bali Dwipa, Pandit Sastri menyebutkan, di Bali banyak didapati cerita tentang empu kuturan. Dari babat-babat kita memperoleh keterangan bahwa beliau datang ke Bali dari Jawa melalui Padang Bae. Di Padang Bae terdapat sebuah pura yang bernama Puro Sileyukti dan di sekitar pura itu terletak desa-desa yang dihuni oleh warga pasok. Selanjutnya, dikatakan bahwa beliau turut serta merayakan odalan laspas Pura Sakenan pada tahun 1005 Masehi, kemudian beliau turut pula dalam perayaan Pura Besaki. Ada pula dikatakan bahwa beliaulah yang mengadakan perubahan-perubahan bentuk Pura di Bali umumnya dalam menentukan puncak-puncak Meru. Demikian disebutkan dalam lontar empu kuturan yang disimpan di Gedong Kirtia Singaraja. Dalam babat Pasek juga diterangkan bahwa empu kuturanlah yang menurunkan warga Pasek dan warga Bendese. Warga Pasek sampai saat ini mempergunakan kepala menjangan di merajan-merajannya karena menurut babat beliau datang ke Bali menaiki seekor menjangan. Beliau pula yang menganjurkan penggunaan mantra-mantra dalam bahasa Bali sebagai ganti mantra-mantra dalam bahasa Sansekerta. Disebutkan pula bahwa beliau bersaudara dengan Empu Barada. Igusti Sugriwo dalam prasaran pada seminar seni sakral dan propan tari pada bulan Maret 1971 di Denpasar antara lain mengatakan, oleh buku Turan yang berasrama di Sile Yukti disebarluaskan anak cucunya warga Pasek ke seluruh Bali untuk memegang pemerintahan secara diokratis di daerah-daerah dengan kedudukan sebagai Kesatria Bali. Kemudian setelah Bali dikalahkan oleh Kesatria Jawa atau para Arya yang dipimpin oleh Gajah Mada, maka Kesatria Bali dicabut ke Kesatriaannya dan menjadi pere Bali yang ditempatkan di Jabopuri, tetapi bukan merupakan sudra. Demikian sekilas mengenai asal-usul warga Pasek di Bali. Semoga ada manfaatnya.